Di mana bisa aku temukan kenyamanan rindu yang kau beri? Hendakkan kau tahu, di sini ku rindu akan semua kenangan kita. Ku harap di... Sana, engkau bahagia. Ku harap kamu tak lupakan ku. Henday, ku bisa. jauh hatiku tetap untukmu ku rindu perhatianmu ketulusan dalam hatimu meski jarak memisahkan hatiku tetap untukmu ku harap di sana engkau bahagia ku harap Tetap untukmu, meski kau kini jauh di sana, tiada perbedaan. Hatiku kan selalu tetap untukmu, untukmu. Aku merindukanmu, masih merindukanmu, meski kini. Terima